Ya, balik lagi di channel gua kali ini di segmen kuliner gua akan mereview kuliner non halal Yang lokasinya ada di Denpasar, Bali, namanya Pondok Genyol Bu Agus Family Lokasinya berada di daerah Sempidi, yang bisa lo lihat di peta yang gua tampilin ini ya lokasinya agak jauh dari pusat keramaian kota jadi tenang pemandangannya juga asik itu masuk kita bisa langsung memilih menu yang kita mau pesan ya bisa yang paket atau bisa yang satuan ala kart seperti ini dan tampilannya nih yummy sekali nih menunya dan untuk harganya nggak usah khawatir karena semua terpampang di sini dan harganya sangat reasonable bahkan satu paket e, nasi babi itu ada yang semurah lima belas ribu rupiah Tempat makannya luas, ya, dengan uh, style interior khas Bali yang open. Terus, pemandangannya juga seperti gue bilang, nih, pemandangannya enak, nih, bagus, gue sih betah, nih, habis makan juga masih nongkrong berlama-lama di sini. Oke okay banget! Nah, pesanan gue akhirnya datang, Ini nasi babi genyol yang spesial Harganya cuma Rp20.000 Dan kita dapat di sebelah kiri itu jukut Ares ya Itu sayur khas Bali banget Dia untuk sayurnya pakai batang pohon pisang Jadi Ares itu batang pohon pisang ya Lalu untuk nasinya kita dapat kerupuknya kita dapat urutan, urutan itu semacam sosis babi ya, eh, tradisional Terus tentunya ada daging babi jalan, ada satenya, disertai eh, lawar Ini komplit banget ini Dan gua kasih testimoni rasanya mantep banget Oke, sampai di sini review kuliner non halal untuk resto Pondok Genyo Bu Agus Family di area Sempidi, Bali dan Pasar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, komen-nya, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Bye!